Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Deepa TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky pilar.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 Bagi yang sudah mendukung channel ini, bangun ucapkan terima kasih banyak persahabatnya. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan Mudah-mudahan diberikan kemudahan, amin Kabar pertama persahabatnya biar semangat puasa kita Tentunya kita lihat yang segar seger dulu nih persahabat ya Dari Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar Kita simak persahabat Duh, masya Allah, banyak ya postingan Dimana membuat kita semakin bahagia, semakin semangat. Pagi hari ini, persahabat ya, fokusnya hanya sama idola kesayangan saja, sama Leslar yang lagi peluk-pelukan. Tuh, masya Allah, muda Leslar selalu dirangkul, selalu dipeluk. Inilah yang membuat kita bangga. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar bahagia selalu, langgeng, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Momen ini mau persahabat oleh akun sahabat.ting anuskor leslar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Dilarang keras bertanya ini kapan Karena gue lagi fokus sama yang lagi piyuk-puyukan Aduh masya Allah banget ya tuh Semuanya juga salvok dengan idola kesengan kita Yang lagi peluk-pelukan katanya tuh persahabat ya doakan yang terbaik nih untuk leslar Mudah-mudahan fans jati juga tetap kompak dan tetap solid untuk mendukung karya-karya idola kita. Berikutnya, persahabat. Ada sebuah momen spesial cindukan VitaNya semalam. Ketika Kak Cindy bertamu ke rumah Leslar. Ini Masya Allah banget ya, fansnya Kita juga dipikirin salvo dengan stylish penampilan Bunda Lesi yang semakin kece. Wow, Masya Allah banget ya. Semakin cantik, aura positif juga selalu bersinar. Dari raut wajah idola kita ini Luar biasa Apapun yang dilakukan semalam oleh Lesnar Bersama Kak Sandy Mudah-mudahan diberikan kemudahan Kelancaran dan semoga Saja ada kejutan baik Kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari Lesnar dan Kak Sandy Selanjutnya kita simak juga Persahabat dari special video Ini diunggahan IG-nya Kok Chris Bastian Persahabat dia sambil nunggu sahur mereka ternyata lagi main biliar. Wow, masyaallah banget terpantau papa bilar yang senang main biliar bareng dengan kok Chris Bastian. Aduh, masyaallah banget Pokoknya luar biasa. Dan kita simak juga persahabat di unggahan IGsnya Bagas Garnita yang mengunggah video. Di sini terlihat persahabat ya papa bilar lagi memvideo kok Chris yang kalah main biliar bersama Lintar. Wow. Papa Bilar ini hebat banget nih persahabatnya selalu memenangkan pertandingan luar biasa nih multi talent banget ya Papa Bilar mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia amin ya robbal alamin. Berikutnya juga persahabat ada spesial ini dari Teh di laman akun Instagram pribadinya semalam juga memposting. Momen kebersamaannya di acara book berbareng Leslar ini luar biasa dan dibikin salah fokus juga nih dengan kalimat caption yang dituliskan. Sama bestie-bestie tapi tetap minus Ayang. Tapi Ayang tetap di hati kata Tenovi. Aduh, minusnya BBL enggak ikut foto nih persahabat ya. Tetap di hati selalu nih kata Tenovi BBL Masya Allah luar biasa, pokoknya kita bangga dan bahagia sekali karena BBL ini selalu menjadi pusat perhatian Semoga BBL menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Amin Ya robbal Alamin Dan para sahabat kita juga tentunya salam dengan kalimat komentar yang diberikan Oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Instagram Rianti3352 mengatakan Teknovi juga sudah jadi ayangnya kita Leslar lovers. Karena always menjaga Leslar dan Leslar Junior di Abang L. Pokoknya love Tenovi, katanya tuh aduh Masya Allah banget ya doakan juga buat Tenovi. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bisa menjaga Abang Fatih. Ini kesayangan kita semuanya dan berikutnya persahabat kita simak juga nih unggahan dari L2W bersama polisi Leslar ada sebuah postingan video hamper spesial dari Leslar Lover's nih untuk Leslar untuk idola kesayangan kita masya Allah mudah-mudahan selalu berkah selalu barokah ya untuk semuanya dan mudah-mudahan fanbase Leslar semakin solid, tetap kompak dan terus semangat untuk menebar kebaikan kita bangga banget ya, alhamdulillah menjadi bagian dari Leslar Lover's dan pastinya persahabat kita juga Ini masih menunggu kejutan Dan kabar baik berikutnya Di pagi hari ini Pastinya kita masih menunggu cidukan vitamin manja Dari Lesti dan Bilar Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru, terupdate Dan terhangat berikutnya Ini dulu informasi di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته.